serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate diantaranya seputar leslat dunia. Baiklah para sahabat leslat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar spesial dari akun setel putih bilar yang mengunggah sebuah postingan video di channel YouTube Leslat Terpah bersahabat ya ketika Papa Bilar dan Mas Gilang lagi memasangkan stroller nih hadiah dari juragan 99 ini tentunya harganya bukan main ratusan juta rupiah wow masya allah banyak ya mudah-mudahan tentu rezeki mereka diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran amin kita lihat juga di postingan ini salvo dengan kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah Rejekinya si abang Dikasih kado stroller yang harganya Masya Allah Dan kebetulan bundanya sudah pesen Tapi belum datang stroller yang sama Wah ternyata ya, Bunda Lesti pun Itu sedang Memesan tapi belum datang saja Stroller yang sama tentu stroller yang diberikan oleh Mas Gilang ini Masya Allah banget ya Mudah-mudahan semuanya dipermudah dan diperlancar dan berkah barokah untuk rezeki dalam kesayangan kita Amin Dari postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang sangat luar biasa positif dari para fans Ya ini dari akun Ani Harni Kalimba mengatakan di kolom komentar Mas Gilang juragan 99 sudah segala punya Bisa juga pasangin kereta dorong yang dikasih ke Bang Bilar buat babynya Hebat, hebat, pantasan Allah ta'ala tidak salah ngasih rezeki berlimpah Karena sesuatu tidak mengandalkan pegawai Wow, luar biasa, sahabat, ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun murizaki4130 Masya Allah, juragan sembilan-sembilan orang yang baik dan humble sekali Semoga sekeluarga sehat selalu, amin Wow Masya Allah banget ya, positif banget nih dari para fans Leslar Berkomentar, Masya Allah mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya, ada sebuah kabar bahagia untuk kita semua Persahabat ya Alhamdulillah Untuk single terbaru Dede Alastik Kejora Lentera Official musik Video di channel Youtube 3D Entertainment ini sudah di angka 7 juta viewers Wow, masih banyak persahabat ya Kebanggaan, kebahagiaan yang kita rasakan Alhamdulillah untuk Lentera sudah mencapai di angka 7 juta viewers Mudah-mudahan kekompakan ini semakin solid Dan bisa di angka 10 persahabat ya Yuk gas kan terus Selalu streaming lagu Lentera Supaya bisa booming dan trending Amin Ya robbal alamin Dan untuk berikutnya juga bersahabat Perhatikan ada sebuah keperspesial yang Yang diterapkan juga Perhatikan di postingan ini Ada sebuah postingan karangan bunga Ucapan selamat bahagia bersahabat ya Karangan bunga ini Diberikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ada sebuah kalimat ucapan terima kasih juga Makasih Dede Lesti Kejora Rizky Bilar Wow, Allah banget ya Tentunya adalah kesengan kita Selalu membuat kita bangga Karangan foto bunga ini bersama diunggah atau diposting Oleh Skybutik Official. Ini sih suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan yang Tentunya kita dapatkan Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora Selalu menjadi contoh baik Dan selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Kabar bahagia pun kita dapatkan Dari Leslar Inviti Ini mengunggah sebuah Postingan video persahabat ya Thank you for 24k followers Alhamdulillah 2 jam yang lalu Leslar Inviti Mengunggah sebuah kalimat Ucapan terima kasih persahabat ya Karena sudah mencapai di angka 24.000 followers Dan tentu Sekarang sudah di angka 25000 Wow, Masya Allah banget ya Tentunya, banyak sekali Para fans atau sahabat Lesnar Untuk siap mengawal Ke centang biru Mudah-mudahan saja persahabat ya Kekompakan dan kesulitan Terjaga dengan baik dari fans sejati Ke kabar berikutnya Kita mampir ke fashionnya Abang L Kita lihat persahabat Baju yang dipakai oleh Abang L ketika digendong oleh Tio Santi ini kita salpok dengan sepatu atau kos kaki nih bersahabat ya Harganya sudah mencapai Rp 1.650.000 Wow, Masya Allah Melompok banget nih Bang Mimin saat melihat harga bersahabatnya dari outfitnya Abang El. Tentunya bukan kaleng-kaleng Baju yang dipakai aja udah tentunya menjutaan rupiah mudah-mudahan berkah barokah dan selalu lancar rezekinya amin kita masih menunggu kejutan baik kabar bahagia dan cidukan vitamin terbaru selanjutnya jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal seputar Islam tentunya ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.